assalamualaikum kembali ke channel saya dini Septiani. tolong di subscribe ya sebelumnya agar channel saya berkembang dan saya lebih semangat untuk membuat video budgeting ini oh iya gimana kabar teman-teman semua apakah ba barnya baik-baik saja semoga sehat ya dan diberi kemudahan dalam segala urusannya Amin Nah untuk video sekarang ini Saya akan mengevaluasi Budgeting Desember yang minggu kemarin Atau minggu pertama Nah ini Untuk belanja mingguan sendiri Itu tidak bersisa ya Susu Pampers pun habis juga Untuk jajan Itu ada sisa rp ribu Jadi yang kepakai 60.000 ribu ya teman-teman untuk jajan itu untuk wifi kita belum bayarkan juga PLN jadi kita simpan dulu ya. Untuk beras juga saya belum belanjakan kebetulan. Dan untuk sisanya sendiri itu 10.000 alhamdulillah. Nah, ininya ini uangnya saya tukarkan pecahan 2000 agar bisa masuk ke dalam saving dua 2000 ya teman-teman yang kemarin saya bikin videonya nah kembali kita ke budgeting minggu-minggu kedua ya bulan Desember ini Bismillah Ya Allah semoga aja Di tahun depan Penghasilan kita Menjadi bertambah ya teman-teman Karena katanya sih Mau resesi dan harga Kenaikan barang-barang pun Terjadi memang sih tahun ini pun Sudah terjadi Harga kenaikan harga Yang emang sebagian Ada yang naik Dan sebagian pun masih harganya tetap tapi kebanyakan sih yang naik sih untuk sekarang ini jadi kalau misalnya untuk kita harus pandai-pandai lagi menata keuangan ya teman-teman nah ini saya bikin dulu tabelnya untuk rinciannya tetap sama kayak yang kemarin sih dan anggaran belanjanya pun masih tetap sama kalau untuk belanja bulanannya insya Allah saya coba persiapkan dananya untuk minggu depan Karena minggu sekarang masih banyak pengeluaran seperti WiFi yang belum terkumpul semua Nah untuk, nah untuk income-nya sendiri di minggu ini sebesar 560.000 ya teman-teman Nah untuk rinciannya sendiri masih hampir sama seperti minggu kemarin untuk belanja mingguan masih sama ya anggarannya 175.000 untuk susu dan pampers pun masih sama itu 100.000 sebenarnya ini ada apa ada lebihnya sih biasanya 105 untuk budgetnya tapi saya masukkan 100.000 aja untuk jajannya Rp. 70.000 untuk wifi itu lima puluh sepertinya um, minggu ini sih mau dibayarkan untuk wifi untuk pln sendiri lima puluh untuk sodako tetap dua puluh maaf itu salah tulis ya untuk belanja beras tiga puluh dan untuk saving itu lima puluh ya teman-teman jadi totalnya sebesar 560 ribu nah itu saya lalat ya hmm. nah ini dia saya mau siapkan dulu uangnya ya bismillah semoga saya bisa konsisten ya tetap dengan penghasilan segini dan tidak boncos ya, teman-teman. Dengan selbani naik, harga selbani naik. Sekarang tuh yang lagi naik tuh harga telur. Telur dan juga katanya si minyak juga mau naik lagi. Nah, ini. Saya udah tukarkan uangnya ya. Jadi biar mudah untuk memasukkan ke dalam dompet pintarnya hmm. nah ini untuk belanja minggu kedua tetap saya masukin 100, 175 jadi kalau dihitung-hitung seperti harinya, sekitar 25 ribu ya untuk belanjanya lauk pauk aja sih sebenarnya kalau untuk bumbu-bumbu karena saya masih tinggal di rumah orang tua jadi kadang bumbu masih dari mama sih beras juga untuk minggu pertama minggu kedua biasanya dari mama juga nah untuk jajan sendiri masih tetap anggarannya 70 ribu dan untuk yang bekerja ini cuma suami saya ya. Nah, untuk Sadako kita masukkan 20.000 seperti biasa. Nah, untuk uang PLN dan uang WiFi kita masukkan 100 ya 1550 nya. karena nggak ada uang receh, pecahan 50. Jadi kita masukkan sebesar 100.000 nanti kita tukarkan. Nah ini untuk uang beras udah terkumpul tujuh puluh biasanya saya belikan di akhir bulan dan dompet pintar pun sudah penuh juga ya. Ini tinggal kita saving dan juga ini sisa yang kemarin udah saya uh, udah saya tukar dua ribuan Nah ini untuk savingnya tanggal 11 bulan 12 tahun 2022 sebesar 200.000 ya Alhamdulillah nah kalau ini yang ini uang yang 2 ribuan setiap, jadi setiap saya belanja, yaitu saya langsung tukar-tukarkan dan kalau misalnya ada uang pecahan 2.000, saya langsung masukkan ke challenge ini ya, celah 2.000 ini. Nah, ini kita silang 5 kotak 2.000. Akhir kata, kasih, akhir kata saya ucapkan terima kasih ya, teman-teman yang sudah menonton channel saya. Dari awal sampai akhir Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah